Yeah. Hari ini kita kunjungan uh, bersama dengan aktor uh, film uh, Aksoris The Production is the best. Uh, untuk di sini kita mencoba untuk hadir. Okay. Okay. Kami dari Pajar Production mau pergi Sunat Rasul. Karena kumun bang Pajar. Assalamualaikum. Kamu dari grup Cinta Fajar Produ Production. Jadi kamu melangkah bak acara silaturahmi bak remo bang Fajar. tak tahu eh. makan, -makan nih. Ya, Oh da danro dana yo bisa putra ke mu arara hah kayak gini bobo ne mana-mana satu we mati aku nak gigih kan Oh. Nyongan bang. coba makan bersama di Meli. Yeah. Ini akan tambah semangat makan saya. Yeah. karena kenapa? Kesederaan saya tumbuh. Yeah, Apabila yeah. di samping berada di okay. um, kanannya Adik Meli ya. Di, kalau bisa gitu deh Kita jadi cuak menyuapi. Ini bisa. Tambahan durasi kesemangatan. orang. Oh, lagi ramai sopan, ya. Oh ya, ada waktu nanti ya. Saya jangan cuma kenang-kenangan. Tumpu ke baju gue. Hah? oh ya nya aja Neli empat warna aja nino. Jadi, Hi. mama merasa mengganggu betul. Tapi hanuku. Oh di banda tertingga berdet nakti dong benar napa tak Hai, hai, hai, hai, Malam kemuat alam berkirat berkilat, ke-6 saat Mirayat kerja Hanya terhadap Sangsang kiamat Darap roh tega Sifat so ho jher barasa guray allah mengabri banda dong dan Cara samsan karena cara bertuklukan nilai yang turunkan, maka Tuhan, cara samsan cara berputar, Rasanur Raja Satu Malam kemuat Alam al Tujuh menkenang Sari raya Jarak tuh tuh kah iraya tuh Mana tak pun, semangat ikut berak, semangat. Cuma ini kampiak. Hei tak, menyenamkan kuat. Hei tak. Khatinya, jinak berempat. mantan kawan roron? Oh jut, ada mila, muda lagi, cuma jodoh betul. Lelungnya emak, anak mata, anak kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kau. Saya kata oh. <laughs>